Pada masa lalu, sejumlah raja yang pernah naik tahta di Bali cenderung berusia pendek dan rakyat pun mengalami kegeringan sampai akhirnya Sri Jaya Kesunung naik tahta. Beliau yang merupakan salah satu keturunan dinasti Warma Dewa jadi penasaran. Misteri apakah sebenarnya yang sedang menyungkup keluarga kerajaan? Kenduk Supatra dalam bukunya berjudul Baban Usana Bali Pulina ada menuturkan kisah menarik terkait dengan masalah itu. Tergugah untuk menemukan cara agar dapat menyingkap misteri itu. Pada suatu malam, Sri Jaya Kesunu datang ke Pura Dalam Kedewatan atau Pura Dalam Puri di Besaki. Di sana, di pariangan Yang Batari Durga beliau lalu melakukan yoga semadi. Setelah melakukan penunggalan bayu sabda idap dan memohon agar dianugerahi petunjuk, dan usia panjang serta negara Aman Sentosa Idahyang Durga berkenan memberi pawisi bahwa Raja-Raja Bali sebelumnya berusia pendek karena tidak lagi menyelenggarakan upacara biakala atau korban suci pada setiap dungulan Itulah sebabnya mengapa beberapa raja sebelumnya wafat setelah bertahta hanya dua tahun Sebagian besar rakyat Bali pun mengalami hal serupa, ditimpa kegeringan. Mereka dikatakan mendapat kutukan dari Dewata sebab tempat-tempat suci tidak dirawat sebagaimana mestinya dan dibiarkan rusak. Tidak ada lagi yang peduli pada ajaran Dharma, pun tidak ada lagi ketertiban di tengah masyarakat. Penyakit pun merajalela seakan negara akan segera hancur. Percekcokan timbul di mana-mana pada setiap menjelang kala kalatiga dan itu mengakibatkan banyak kematian. Ida yang betari durga kemudian menasehati Sri Kesunu agar tetap sujud bakti kepada Yang Widhi. Kembali melakukan upacara korban suci biakala pada setiap kalatiga neng dungulan Yang jatuh pada hari anggara wage atau selasa wage Selain itu, setiap warga mesti mempersembahkan sesaji kepada para dewa Memasang penyor di depan pintu pekarangan setiap rumah warga masing-masing Intinya, kembali kepada tradisi yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur. Sri Jayakasuno sangat bersyukur karena Indehyang Durga berkenan memberi petunjuk. Setelah itu, beliau lalu memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk memperbaiki peryangan yang ada seperti Satgahyangan, Kahyangan tiga serta Kebuyutan. rakyat pun kembali menyelenggarakan upacara yadnya untuk bumi seperti pernah dilakukan para leluhur yang menyebabkan negara aman dan tentram serta terhindar dari segala penyakit dan malapetaka Setelah Sri Jaya kesunuh wafat yang naik tahta menggantikan beliau adalah putranya yang bernama Sri Jayapangus Raja ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Bedahulu Aci-aci di saat kahyangan dan Pura Besaki terus dilanjutkan berikutnya pembersihan bumi. Selain itu diselenggarakan pula Taureka dasarudra yang disaksikan oleh Sabterisi Bersaudara yakni Empu Ketah, Empu Kananda, Empu wiradnyana Empu Witagarma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Dangka. Setelah Sri Jaya berpulang, beliau digantikan oleh Sri Eka Jaya yang lahir dari seorang putri Kediri. Pada masa pemerintahan beliau dianugerahkan tata pengaturan rakyat Kabole, wilayah desa dengan subaknya yang ditulis pada lembaran piagam. Isi piagam itu menyatakan bahwa penduduk desa Kabole diperkenankan membuat persawahan di sebelah tenggara dan hutan-hutan raja dibebaskan dari pajak karena saluran airnya terputus kemudian bila sudah menghasilkan area persawahan baru itu dapat dipergunakan untuk membuat saluran air baru untuk sawah-sawah Kabulo saluran air yang sebelumnya berada di belakang burukabolo kemudian dipindahkan sehingga berada di sebelah bawah depan area Kabole. Piagam itu berangkat tahun Saka 1122 atau 1200 Masehi. Adapun pura pusaka Bolo ditetapkan sebagai tempat bersemayamnya Ida Betara di ketika kembali dari Pantai Kloto. Warga Kabolo wajib menyediakan jamuan makan dan pengiring Betara dengan memanfaatkan pemasukan urunan atau pajak sawah di wilayah Desa Kabola berupa beras dan uang, demikian pula untuk pemeliharaan kahyangan dan lain-lainnya dibebaskan untuk menggunakan seisi hutan, tegalan, dan sawah di wilayah Desa Kabola, sebab semua wilayah desa dikuasai oleh pusat Kabule yang naik tahta kemudian adalah pasangan kembar buncing atau kembar laki perempuan bergelar Sri Masula Masuli selanjutnya pasangan kakak beradik itu digantikan oleh putra sulung mereka yang bernama Sri Hyang Sidi Mantra Dewa beliau adalah seorang yogi besar yang terkenal sangat sakti semua ucapannya mengandung kebenaran dan Sidi